Uh, ni dia ada tommy, jang tommy, anja tommy, tommy. Bye. Hi guys, look, look at this. Who da Hi guys, assalamualaikum. Okay, hari ni ah, nak makan menu comeback daripada Mary Brown iaitu extra ong. Bila nak raya Cina, maka keluar lah semuanya egg, egg, egg. Salted egg. Oh. Tapi dia ada kelainan kali ni dia ada pau. Haa ikan aku rasa lah. Ni pau ikan ni aku beli alakat dalam 7 ringgit, 80 sen macam tu kot. ping dia agak pekat warna dari yang sebelum ni. Dan nak bergedut dah sebab roti dia memang lembut. Aku dah panas sekejap. Okay, eh? Dan juga ketul ayam ni dia punya sos dah di ni. Mashed potato. Ni dan juga baru dia punya fresh ni salted egg juga. Dan juga air. Fruity face. Okay, warna pink. Yang penting pink color. Tapi comel betul lah. Ayam dia lah. Oh, sangat comel lah ya. Anak-anak. Beli box lah yang sekali ayam seketul ni. Seketul jadilah ni. Okay. Kita tunjukkan this one. ikan. Fautikan. Baik. Tak pandai dah. Dah. Susah lah. Dia melengkap guys. Pia balik. Okay, urut dah. Kita balikkan. Korang lihat dalam dia Salted egg ikan Adalah salad sikit Cletus Alright, this is the burger begitu, Biasalah salt, Salted egg dia dalam ada Nampak cili-cili dia Kuah dia, dan laun kari dia Okay, ayam tak ada tunjuk Dah tunjukkan, fries, dia air Pretty please. Alright, tanpa bawa Kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim Minum dulu Bismillah Kita makan Paulo Nanti Ah, uh, ni dia Ah dah comel Ah dah tomel Tomel Kalau tak cukup Kita boleh letak mm. ni Kuah sauté ni Daripada semua dah sejuk dah Bismillah Sedap You You're stuck. kalau kuah ini banyak lagi sedap tapi aku tak nak guna lagi kuah pergi. Find it that all game. Bila rasa sangat pun banyak. Begitu Kita tuangkan sos keramat ini. Ni my my favourite Guys okay. wow. look Look at this Bismillah Macam lain sikit yang kali ni kuah dia Macam nak kurang Daripada sebelum ni okay. Tak ingat lah Penting kali jadi banyak soleh sebab ayamnya comel Ini kita simpan sebab aku memang makan satu saja Selanjutnya kita akan try kita iaitu burger dia Inilah burger keramat saya Kalau yang salted ini, ni tak ada tambah sos dah Memang dah sedap dah Bismillahirrahmanirrahim Aku nak potong ketah potong Tak payahlah Kalau tak habis kita simpan Ini sedap Mi, mi rasa orange I'm not sure Buah apa Dia ada pedas-pedas tu sikit Tapi memang sedap Kalau korang pernah rasa kan Sebelum ni memang sedap Kalau minat salted egg boleh beli A bit spicy But not really spicy Bun dia memang lembut guys Lupa nak cakap pasal pau tadi pun lembut juga Fresh ni boleh dah nampak Herbs-herbs tu Tapi tak ada lah rasa Total egg sana pun oh. Okay. Uh, sebelum ni air pink lemonade Kali ni fruity fries Aku sebenarnya sama ke Tukar nama je Tapi rasa dia macam lebih dia. je okay? Untuk kelainan dia dekat pow, Ada pau ikan tu dan juga fries tu lah Itu je lah bezanya Burger hmm. dengan ayam sama. Cuma dekat burger tu aku rasa lebih pedas sikit. Mungkin sebab dah lama makin banyak makan makin pedas. Ataupun sebab pati burger tu dah memang pedas. Tapi yang penting ban burger pau tu memang lembut. Memang sedap makan dengan inti yang crispy. Macam chicken ayam dalam tu kan crispy. Ayam ikan pun crispy. Kalau korang minat foto-e, korang boleh beli. Dan kalau korang juga penggemar Mary Brown, korang boleh beli. Sebab biasanya menu-menu Mary Brown ni jarang. Memang cewakan. Memang semua sedap-sedap. Dia punya seasonal menu Semuanya sedap Yang pedas, pedas memang pedas ha. Dia tak jaranglah skam macam ni Salted egg memang rasa salted egg okay? ok, tu sahaja video aku Untuk kali ni, apapun terima kasih Pada yang sudah sering nonton, jangan lupa untuk tekan Butang like dan juga subscribe, pada yang belum subscribe Minta tolong subscribe, Okey. Jika ada kerajinan, maka ada lah video lagi Okey. nanti jumpa korang di next video Bye bye